The violence in your eyes. Petinju asal Meksiko Canelo Alvarez menuduh Messi melakukan penghinaan kepada timnas Meksiko Ia berujar bahwa Messi telah melakukan pelecehan dengan menginjak bendera dan jersey Meksiko saat merayakan kemenangan Canelo Alvarez menilai sikap Messi sangat buruk dan tidak hormat usai pertandingan grup C Piala Dunia 2022 tersebut Juara dunia tinju di 4 kelas berbeda ini pun memberi ancaman lewat media sosial Apakah Anda melihat Messi sudah membersihkan lantai dengan jersey dan bendera kami? Dia sebaiknya berdoa kepada Tuhan agar saya tak menemukan dia. Seperti saya hormati Argentina, dia harus hormati Meksiko. Saya tak bicara negara secara umum, hanya soal kelakuan yang sudah dilakukan Messi, ucap Conelo Alvarez di Twitternya. Banyak fans di seluruh dunia yang memberi reaksi akan ancaman Conelo Alvarez tersebut. Fans menilai Messi tak sengaja menginjak jersi Meksiko saat membuka sepatunya. Banyak juga yang meminta agar Canelo tak memancing kekerasan. Canelo dinilai sudah berbicara ngawur soal Messi. Bahkan sahabat Messi di Argentina, Sergio Aguero, memberi pembelaan kepada Messi hingga mengatakan bahwa Canelo Alvarez tak mengerti soal sepak bola. Tuan Canelo, jangan mencari alasan atau masalah. Anda tentu tak paham sepak bola dan apa yang terjadi di ruang ganti. Jersey selalu ada di lantai karena sudah penuh keringat dan kalau anda lihat videonya, Messi tak sengaja menginjaknya saat akan buka sepatu. Namun Canelo tetap bersikeras dengan tuduhannya. Saat jersey Meksiko sudah ada di lantai, itu sudah sebuah hinaan, tulisnya saat menjawab pembelaan Sergio Aguero tersebut. Namun reaksi paling unik datang dari mantan rekan setim Messi dulu di Barcelona yang kini juga bermain untuk AS Milan Selatan Ibrahimovic. Zlatan menimpa dengan komentar pedas khasnya. Ia berujar, jika Canelo berani menyentuh Messi, maka ia akan segera mengirimnya ke akhirat. Saya tidak tahu siapa Canelo, tapi bagiku dia adalah badut. Jika dia berani menyentuh Messi, maka besoknya ia akan berada di akhirat. Seperti itulah kabar yang beredar di Twitter bersumber dari Le Equipe dan FCB Albi Celeste. Dengan kegaduhan tersebut, akhirnya Messi pun angkat bicara. Messi menjawab tuduhan Canelo Alvarez dengan tenang dan merasa dirinya tidak perlu meminta maaf. Saya pikir itu adalah kesalahpahaman. Siapapun yang mengenal saya, tahu bahwa saya tidak pernah tidak menghormati siapapun. Saya tidak perlu meminta maaf, saya juga tidak bermaksud tidak menghormati kostum Meksiko atau siapapun. Ungkap Messi, seusai laga terakhir fase grup kontra Polandia. Sebelum Messi menjawab tuduhan tersebut, Canelo Alvarez telah menulis permintaan maaf di akun Twitter pribadinya. Canelo mengaku terbawa emosi saat menyaksikan video perayaan timnas Argentina yang menang atas Meksiko. Beberapa hari kebelakang, saya membiarkan diri saya terbawa oleh hasrat dan cinta yang saya rasakan untuk negara saya, dan saya telah membuat komentar yang tidak pada tempatnya. Saya ingin meminta maaf kepada Messi dan orang-orang Argentina, tulis Canelo. To see you cry And mommy go Now nah. I really want to brutalize Let him agonize Cause it's gonna be biting You They're gonna kill you if you let them through